pada titik maneh maneh buruk manih kecepatin mana? Mana? Mana? Mana? mana? waktunya kita jalan-jalan. kita jalan -jalan ke mana ya? Terus. Semuanya, ke semuanya kita mau jalan-jalan keliling kemana kita ya? di kamera yang lagi duduk tepuk tangannya sambil berdiri dong ya mana tepuk tangannya? Nah, kacak. Siapa yang paling bersemangat masing-masing di bawah bangkunya kami sudah menyediakan door prize. Oke, okay. eh kalau kalau pada teriakin door prize gue lagi nih Oke, okay. lo berani ngeladakin Afgan, oke? Okay. <SILENCIO> yang pasti, boleh anak-anak? <SILENCIO> Dan yang pasti pada malam hari ini... <SILENCIO> Ibu, gua habis lahiran, bini gue habis akhiran gue Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu Karena in malam hari ini adalah Lamaran seorang bidadari bawa bawa pengantin ngapain jadi kayak bawa topeng monyet? Oh, oh, ya. temen, pasti, pas, ya, pas, ya. Wajar lah. Oh. Bawa pengantin topeng monyet. Lainnya di tengah apa? Ini mengorang. Apaan? Weh, seorang pak. Saya mau tanya pengantin prianya yang mana? Mak ini pak. Ini, ini pak. Tengah, pak. Astaga. <laughs> Kenapa pak? Ini muka masih keluar. Saya kan ada permisi. Iya pak. Uh, permisi bu. Iya. -e. <laughs> Bapak, bapak. masa bapak, bapak. begini mukanya ibu siapa dong Teteh <laughs> <laughs> pengantin perempuannya mana, mana ya? maksud kedatangan abang kesini mau ketemu pengantin perempuan iya dong saya mau rombongan dari jauh begini semua persyaratan udah dibawa bang saya uh, udah siapin oke okay. bawa mas kawin bawa mas kawin bawa <laughs> terus semua uh, keperluan pengantin saya bawa nah mas kawin bawa mas ba karyo bawa, bawa. <laughs>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 Waduh, ini pengantin lakinya. Ini pengantin laki. Jadi, ini abang, iya. pengantin lakinya. Ya. Eh, hey, hey, belum, belum, belum. Aduh, Belum, belum, belum. Lucu, lucu loh. Pak. Amin. Bapak siapa namanya? Eh, hey, Pak Yadi. Boleh eh? saya masuk nggak Pak? Beli benang di pondok pindang ya, Saminah. Belok, belum, belum, belum, belum pelan, Beli penang di pondok penang, kakak. komodo banyak burung dara. Kalau lu mau kenal gue siapa namanya, kenalin gue Aliando mau bicara. <tuk> <tuk> <tuk> Supaya enggak panjang lebar biar pengantin cepat ketemu, cakep. Cita adu pantun. Ayo, ya bubur sumsum -sum dalam selampe cacap. Cacap. Cacap. Assalamualaikum pengantin laki baru nyampe. Cacap. Hei, gue kala makannya ditusuk-tusuk Jakarta. Waalaikumsalam. Ayo, kalau boleh masuk. Sebelum saya He, masuk, saya ngampain dulu? Ya, yeah. beli aki perutnya dibobot. Sabar, ini pengantin laki bukannya kayak ngribet. Jangan ada habis. MC, saya lanjutin dulu. Ya, sama gua. Iya, Saya terus. Antu nih, ya? Iya, <cshale grapes> -ya. Pak meja tem burung ketilang cakep lu lihat nih gua bawa penganten yang tinggal tulang yang bener dong ma. Pak jangan dihina Pak jangan dihina mau penganten eh, ma. ketilang, ketilang bukan sembarang kutila burung kutila yang dikasih si cakep kalau kau tinggal tulang kenapa gak dikasih kucing <laughs> <laughs> <laughs> saya malas ya pergi iya. mancing sama orang latah cakep tadi ini gua pengin kasih kucing cuman kucing mau muntah <laughs> Oke, okay. bang, manggil icing, manggil icing adanya di kota. Ah, terus yang dikasih minyak. katanya ama si itu kok sama yang ini ama siapa dibilangin Enggak ya kamu mau kalau ama yang ini pokoknya yang menang dong yang menang ada waktunya. gak mau lu jarang ma punya laki yang model kayak jarum layar nih kecil banget iya gak kamu. mau nggak mau ya di kasih pantun supaya jangan terkalah aku akan sama dia eh kita mau maaf ma ma ma sudah tidak ada waktu karena saya harus panggil penghulu iya ya panggil penghulu ya pak. iya oke sudah tidak ada waktu untuk ngelak gak mau ngapainya sama itu betul betul Saatnya kita tunggu langsung saya panggil penghulu Malam hari ini Penghulu Penghulu Pasuk Selamat malam oh. ben, bapak Penghulu bapak Penghulu Jadi gini Gini Pak Penghulu Saya mau dikawin kan MC-nya maja MC-nya doyat <tuk> juga <tuk> jadi gue mau nikahin siapa nih? Aa, ah, nih, saya mau nikahin pak, saya, pak. Oh, gini pak kagulu oh, Ruben sini okay. gini pak kagulu ini kita lagi mau nikahin <tuk> <tuk> apa? Ini saya maksud kedatangan Papa Gulu ke sini adalah menikahkan calon pengantin pria dan wanita. Yang ini sama yang ini? Yang ini, oh, yang itu, yang, yang yang itu ini. Pak. Ini, yang ini, yang itu Pak. Ini mau dinikahin sama Juppe. Aku mau nyanyi sama kamu. Ya, Sabar dir. sabar dir. Aku belum kasih. Oh, Tolong aku mau nyanyi sama kamu. Sudah, ya. Eh, ya. eh, eh. Ya. Bapak kagak dulu, saya nikah nih, udah ngebet. Eh, kalau pengantinnya kakak mau gimana? Lah mau dong, pengen ceritanya mau. Nggak mau, mau ceritain juga nggak mau. Nggak mau, gitu ah. Nggak mau, nggak mau aku kagak mau lu cerita. mau ceritanya, kedatangan dia kesini kan banyak-banyak mau ngelamar loh. tuh baru Ruben tahu. Iya, tapi Ruben. Masuk sama dia si Ruben, aduh anyep ke bawah. Tapi udah saya, juga juga saya <laughs> Hah? Hei, Jupe, lu bacotnya kurang ajar ya? Eh. Bung dia bilang anyep. eh hey, lu kata saya rasa basi <laughs> <laughs> <laughs> Lu, <laughs> lu mau pegang yang ada? Betul, betul. Kurang ajar. penonton! betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, Cakrakan Betul, betul. Yang cocok sama betul. Betul, Cakrakan Terima kasih. Terima kasih. Loh, terima, terima, terima, terima kasih. Bukan lo. Nih, lihat nih. Kalau sama Cakra. Cekap enggak? Nah. Nah, itu Pak. Nah, coba sama terima kasih Dede, terima kasih Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Baca ke Eh, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Dede Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, muka lu kayak Jepang, anak SD. Eh, then, man, oh. man, man. cocok Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, kawin, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Bang Opi pas dibuka topinya bawang sangit. Aku <laughs> tuh pokoknya kalau gua sih terserah. Membau Ben, coba deh Ben. Bang Opi udah berapa kali lebaran sih ini nggak dicuci? Pokoknya gini, Bang Opi semua yang ada di sini, yang penting ya kita mah baik. Betul, mau baik, mau nikahin. Ya kan yeah. kalau masalah ditolak atau enggak sih bodo amat. Prinsip gua tuh adalah sudahkah anda berbuat baik hari ini? Iya. Itu. Jika berbuat baik, ya alhamdulillah. Iya. Cakra. Cakra. Kasih lagu dong buat aku dong, ya, biar tenang. Oke, berarti aku tugasnya bukan jadi penghulu sekarang, jadi buat kasih lagu buat kamu. Iya, udah. Ya, ya. Sip, okay. Pak Yaddy, nyalain itu udah. Apaan emang ini? Itu rada PKI. <laughs> bukan. Bukan <laughs> ini, Pak. <bang. laughs> bukan. Ya, ini tas, kita penghulu nyanyi ya. Oke, siap, siap. Oke? Okay. Oke, okay, siap. Kaya ke depan, Cakra, Kak. Yeay.